Jianco, cinta ini mau ngasih kesel nih jenah rata kota kau. Iya ini sih, rugi udah marahinak ora morong-morong ini. Cinta ini ngasih kesel, tegal mulai nupiye. Lawpo, ini lagi. Diapain orang di paketan? Lawpo bosku kai, orangmu aja kias kiasan. Tidak laku. Nah, oh! <tuk tangan> <tuk tangan> ya lagi di arek. bisnis aku. Bisnis-bisnis anak buah Aku tugas mau. terus. latihan supaya kudek kok kuat semangat Yo. bos gremeng iya gremeng kok di bos nukuk kepaketan anak buera geleng kalau nungjak ngulih olahraga ya bos, aku semangat ki, ngosik lagi bosmu kan ya Aku gula -gula ngomong jeneng aku nggak oh, ya. punya, aku nggak punya, aku nggak punya, aku nggak punya, aku nggak punya, aku ngomong punya, aku aku Putra. punya, aku nggak punya, aku nggak punya, aku nggak punya, aku nggak punya, aku nggak punya, aku nggak aku Wah, tak lungo ya. Geri -geri ya piye? Oh, grek Mas, ya masuk orang Wis sak masuk, apa? apa? Berarti ini. bosmu latihan to. Yo. Wis kira. Kan lemes. awakmu gule lah coba cengkaru kok, ini tumpuk yes, kono lah bos ambil serampok boleh apa aduh... warung saya, kono warung saya cepat, kan? tak mangkat dilatih, dia, cepat, <meniat expect tubuh> nah, anak buah yo keranot duite, mau nikah kon gini buah sangar kan. sangari, ini kyo kok. Muaronge dek sak pore, aku dengan kon ora dengan sedih kok dus hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, aku hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kok hai, matamu? hai, hai, hai, hai, hai, lebih itu kayak nasi ngepak, kayak ya, nah, terus biaya, maksudnya mau ngerti aku kok tiga orang itu, pas ya, ngerti ngerti tapi kan biasa iya, iya, iya, ngerti iya, iya, iya, iya, iya, iya, branding iya, iya, iya, aku tuh iya, iya, lewat iya, iya, lewat-lewat, tapi kan yo, Aku yang kan aku nah, mau, aku yang aku mau, aku terus, aku mau, aku yang aku mau, aku yang aku aku aku aku yang aku mau, aku aku mau, aku yang aku mau, aku aku yang aku aku aku aku aku itu kan sampai duit bosnya diri kan ngakon nah, aku ya Tuh, Tuh, ya. was, oh. dendelan, diakali gitu lantan niat mau ra teko-teko. Heh ancuk. Wah, nemes sik ngoronge sak pore. Ana buah iki. Buang ketok ta popote ya. Bos sugeng percaya. Lantan niat mau ra teko nanti ndi? Bos, ana apa? Aku ning kono apa tuh Ang, dicegat cegat sama pemenang lho, kenapa ngubar tukaran harus ditutup ke mobil kok lho, aku rawani <tuh> Wes nek iki awakku mumer jero iki loro ya awak iso nase mumer jero wes tak ajari beli teh aku cekalah ambek wonge lha terus sing tak ta ajari iki piye lha nek wes cekalah wah wonge pumin trepol bos wonge gelek iya aku kewalahan lawan wonge komute bos deloke pas putaran ning kono wis iku sing kok dutan kok ngono wonge wani ngono kok cap wes Gue semu kontrine, wonge wonge rupane kaya apa wonge rupane, kok jerjit, jerjit, ngomong ke, gue langsung tak berani nih. Oh iya bos, siap, nggak bos semangat, mau aku semangat. Ciri-cirinya kaya wangi. Wangi cendek, Bumen, Rotot Duhur. apa, wonge cendek, nyora, awet rotuk main, rotuk tubur, mencak silat, josh, yes. ini nih boy sisok, tuh dono wonge tuduh kepo koi jo ya, tak tuduh ke Rono nenggon tengah sawan gondset yang Rono tak pedulik awakmu langsung langsung sih so rasa kagak ngomong tak ada ciri ya ceri jo yap bos arek macam macem karo anak loro dan percaya buat ayo wah bos bos bos bos bos bos dicegat aku iki lagi aku mau cegat cegat kok Mesi sih umbelan <skos> ya ,Mm tapi nah, iayım, Buğum, Mah, nah, ya, orang kapi no ya, bos Gue sebelumnya kok ya Oppo ngelateng kok Aku ngelateng mau, gak mau caranya nah, tak paranane langsung. Saya nah. nah. lagi, oh, okay. si tak dudukin gue gini. siapa sih nenek lagi, mulai. Mulai, gue kelam mana, Oke, ngeket, bro. Oke, bro, gue mono. beli, saya. aku yo, salam. Gus tenang, mak nah, aku sengaja sok, oh ya yeah, macem-macem, Is, pokok sisu so tak rampungi bang langsung tak rampungi, sungguh. So, Anak buahku buka Anak buahku anak melu-melu. gini saya. Ini anak buahku kayaknya buka pakai kok ngasak bebek pelur kamu? aku ngapa ke anak buahmu? anak buahku siapa? bebek pelur anak buahmu? mau nggak nyentak-nyentak anak buahku? anak buahmu? sate? soalnya saya suka sate. ini anak buahku bebek blur buka pakai ngapain? aku tak apa-apa. Eh. anak buah pasti anak buah. ngomongnya bose melu-melu mono -melu jari. Orang, anak buahku tak untuk kupangkarok. topek ninggalin waran anak buahmu. so masalah ini so rumah kabin anak buahku ki piye. anak buahmu mada ke anak buah tuh. Eh, ini aku ratri <tuk kiri> mau. piye piye. napi aja lu. langsung. langsung. Ya. nindi. tak karung. <tuk> apo to sih jangan padu itu apo to sih padu 66 dong ini nih